channel Zetika Wijaya, guys ini yang kedua kalinya aku datengin lagi bakso Andi Gaul karena aku mau nyobain bakso yang gede satu mangkok itu bakso beranak sama bakso tumpeng. Katanya itu yang the best di sini, guys. Karena kemarin banyak yang penasaran tempatnya dimana, ini aku kasih tahu guys. Kalau ke arah kiri kita itu ke arah Ketapang. Nah kalau ke arah kanan itu ke arah Kota Bumi dan tempatnya itu ada di tengah-tengah. Aku penasaran, mari kita coba Let's go Halo guys, ini dia guys Bang Andi gaul Taraaa. Halo, halo, halo, halo. Tuh. halo Jadi kita udah kedua kali ya guys Ini dari hati Karena memang bener-bener pengen Lihat yang tumpeng Sama bakso mangkoknya itu Sumpah, yeah. aku penasaran banget udah bisa dibuka belum? Bisa, bisa mbak Buka ah takut jadi kita pisah, Mbak. Bahasa tumpengnya oh. karena takut cabenya meledak. Kecampur hmm. yang lain, jadi di atas bisa Itu bahasa mangkok ya? Ya, ada mangkok juga bahasa mangkok. Biasanya orang-orang yang pasangan makannya berdua ke satu suap-suapan. Kalau bahasa tumpengnya ini isinya apa? Isinya sambal sama cabe, Mbak. Disiram oh, lagi kayak bahasa mercon gitu ya. Oh, tadinya nama bakso larva, cuman kayaknya kok ada, ada yang sama gitu kan namanya. Jadi ada ya, ya, tumpeng aja. Oh, jadi bakso tumpeng. Kalau bakso Bangkok, baso bangkok itu? itu wadahnya itu dari bakso, Mbak. Bisa oh, dimakan. wadah mangkoknya dari bakso. Nah, Terus ada isi-isi bakso, bakso-bakso kecil. Kecil gitu kan, sedang-sedang juga lah. Sesuai orang kalau lagi jatuh cinta gitu, Mbak. Bakso oh. romantis, guys. Iya, biar bakso kupel hmm. langsung kupel kita siapin ya mbak iya wow bakso ulang tahun ya suka ulang tahun saking rusak jadi grogi mbak guys tadi yang grogi, guys. Biasa, coba biasa. kamera, tunjukin muka groginya kamera. Jadi grogi. Sorot mukanya, kamera, mukanya, Andi gaul, saat grogi. Biasa, melayani, uh, tanpa kamera, kan? Uh, gede banget. Nah, ini baru dia, mbak kakek ini. Ada panas-panas sedikit, Mbak. pak ini makanya gagal. Masuk Oh ya Allah. Di sini. Cuma bukan... Kan bukan. Iya. Kalau sini biasanya inden, Mbak, Mesen dulu. Dulu cepat nyetok. Cuman nggak pelayanan gitu, Mbak. Ramai ribet. Ini iganya ya. Iganya kita kasih yang mantep kan, Bu. Nah, yang paling gede. Biar ya, luas, oh ya, bahasa kecilnya nih. Nah, ini mah yang bahasa tumpang isinya kayak gini, kayak gini nih, Mbak. Yo, oh, oh, gila, oh. cantik banget! Sumpah, Pak, grogi saya, Mbak. Iya, <laughs> kecilnya uh, ini. Eh, Ya, orang dua, Mbak. Ini Kayak lebih satu. menarik. Belum, belum, ya itu belum ada hiasan lagi. Uh, uh, ini biasanya tergantung pesanan, Mbak. Mau isinya iga, bisa si telur, bisa oh. beranak, tergantung pesanan. Tapi standarnya begini. Ini atau? aja udah cantik. Siap, Mbak. Yang penting makan yang, ya. Oh, itu belum lagi tuh ya? Potongin lagi ya? Video ini ya. lagi ya? Belum nah. <tuh> Ini bagus kok. Apa? ada yang pesan? Beranak Empat Oh ya, di sini ya. Halo, Mas-mas ganteng calon tentara ya, masuk-masuk, -mas -mas -mas -mas masuk-masuk. <gulis> ya. Pengen, apa yang ini, Mas? Ini bakso mangkok, Mas. Berapa lima 35, tapi habis, Mas. Habis. Iya, pesanan orang. Habis. Oh, tinggal bakso beranak, Mas. Telur juga, telur masih nih. Telur habis juga, Mas. Yang iga masih ya, Yang ini tumpang Ini Iga mah Oh Iga Ini berapa tumpang, tumpang ya? Cabe 15 mas Tapi habis juga mas Iya Hari ini alhamdulillah mas Jadi yang Tinggal beranak sama Iga Ini ada yang Ya ini nah, Berapa Ijat Berapa Ijat Berapa Ijat, berapa ijat? Berapa ijat? Ni ke jat. Njomi kala. Au. Au je dem. Sudah Aku jema lintang. Nah, kita ngi ni kuda ya. Nak ni kuda, dirang mendingan jual kasih sama orang tadi abis mbak, orang, orang yang udah disiapin. Emang tadi nyiapin banyak, cuman ya. Belak mana sih ya mbak? Ya. Merah. Nah mbak, silakan gimana modelnya? Tehnya buat ini ya, Itunya apa sambel yang merahnya? Ya sambel merahnya nih Di mangkoknya udah. Belian, udah mudah. tambah mbak sambelnya Waalaikumsalam Taraan guys Dua kali aku ke sini Karena enak banget Pertama kali udah jatuh cinta sama bakso iganya kemarin Terus ini aku pesan lagi iganya Nah dan yang paling Aku tunggu-tunggu Ini dia bakso mangkok sama bakso tumpeng uh, Aku mau nyobain bakso mangkoknya dulu ya guys Ya Allah Pakai cabai setan guys bakso semua. Aku nggak nyicipin lagi yang orinya karena memang udah tahu rasanya ya guys kemarin ya. Asin-asin, gurih. -asin, ini dikasih cabai setan. Di dalamnya ada bakso kecil-kecil juga, terus ada bakso mawarnya ada tiga. Terus mangkoknya ini terbuat dari bakso. Kita cicipin cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm habis gila kok mau keluar guys saus dulu nah Masya Allah Endol Hmm Segini Cuman 30.000 guys Tuh banyak banget Bisa buat empat orang Bahasa mangkoknya Hmm, hmm. tapi terus di dalamnya tuh gerenjel-gerenjel gitu terus rasanya tuh kejel-kejel-kejel hmm hmm enak sangat guys hmm Gak ada obat mantap mau ambil bakso tumpeng ya uh. itu di dalamnya ada apa guys kita buka karena udah kepenuhan jadi aku gigit aja guys hmm bapak tumpengnya cuma 15.000 hmm Kita buka ya. Uh. Ada isi cabenya, guys. Ternyata ada isi cabe. ini bener-bener jualannya pakai hati nih guys gila enak banget sampai ke dalam-dalam meresap semuanya hmm. baru nemu di kota bumi bakso sos enak ini terus Bermacam-macam, hmm. Biasa yes. usah ya. Saking pedesnya, saking enaknya. Hmm. sekarang aku mau ngajak kawan-kawanku Zetika Wijaya di seluruh penjuru dunia run free and dive into the sky We are going, crying out its prayer. While we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom. Namanya bakso Mangkok, kelener. Yes. Tidak beranak, kita telur yes. Gede banget, keluaran pagi. Oke, makan sendiri ya. Oke, oke, oke. Oke, dia dilapisi bakso. Hmm, panas, kok oh, panas banget! alhamdulillah Guys aku mau nikmatin sama tim aku pokoknya silahkan mampir jangan ragu jangan bimbang langsung aja dia di pinggir jalan murah banget recommended soal rasa nggak usah ditanya pokoknya nggak ada obat jaminan jangan lupa like subscribe Zetika Wijaya FB Zetika Wijaya, IG Zetika Wijaya, TikTok Zetika Wijaya, bye-bye.